Mengapa tiba-tiba terjadi kekerasan-kekerasan? Tapi Alhamdulillah, kalau Ketuhanan yang Maha Esa masih berperan di hati kami semuanya melekat pada diri kami. Insya Allah, walaupun kita kena badai dan gelombang kita tetap akan jaya tetap kita akan bertahan karena kenal kepada Tuhan yang maha so, itu intinya ketuhanan yang maha Isha. maka kita wajib menghormati nilai-nilai hari Kesaktian panca <Sepan> setanah iso sebab bentengnya di dada kita ini hati kita terukir la ilaha illallah khususnya untuk mati selam Muhammadur Rasulullah benteng telah hadir kepada kita semuanya. Asmaillah. Tuhan yang Maha Esa terukir di lubuk hati kita di sana di kita Itulah kesaktian Pancasila di antara untuk individu per individu akhirnya bercahaya cahaya yang banyak ini menjadi satu memper Benteng-benteng yang ada di Republik ini yang tidak mudah digoyahkan dengan paham faham yang anti-Ketuhanan. Itu Sedikit saja saya mengambil hari tersebut Kemanusiaan yang adil dan beradab, wah kita bertuhan. Persatuan Indonesia wah kita mengenal kepada yang menciptakan alam semesta dan lain sebagainya. Maka dari itu, bagi oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan bangsa ini goyangkan dahulu keimanannya Tuhan. dengan segala cara bentengnya kalau kita mengambil dari Habib Da'ab jadilah orang yang bin tapi bukan badan intelijen ini negara bukan bin dari kata muhibbi Cinta kita kepada siapa? Yang pertama cinta kita kepada Allah. Kedua cinta kita kepada Baginda Nabi Yusuf Alaihi Yang ketiga cinta kita kepada Ahli Bedi Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada Ashabin Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada pewaris, pewaris bagi Nabi Usulullah Alaihi Wasallam. Wa kita bentengi dengan muhibbin. Itu dia tentang. Kalau sudah muhibin semuanya saling mencintai, ya Allah indah benar dunia ini, benar sabda Nabi Usulullah Alaihi Wasallam iman kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada kepada kata Rasulullah bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya. huknum oknum manusia yang akan menghancurkan bangsa umat beragama bagaimana negara ini bisa dioboh-oboh sehingga kepercayaan masyarakat atau umat kepada pemerintahnya melentur sebab kepercayaannya kepada ulama melentur kepercayaannya kepada Polri nya melentur cintanya kepada bangsa ini atau kepada rakyat ini dan tanah air ini juga melentur oknum itu menafsirkannya kebalikannya Nek Nuno yang harap, mecah telah umat jauhkan dulu kecintaannya kepada Nabi kepada Ali Benji Nabi kepada para ulama, para Aulia Kalau ini sudah jauh kepercayaannya, mahabbahnya kepada Ali B kepada para ulama, kepada para Aulia kepada pemerintahnya, kepada TNI Polri Polrinya melentur, baru bisa dibentukkan dengan segala cara. Begitu pula kalau bagaimana? supaya Indonesia yang subur makmur strategi luar biasa NKRI-nya digoyahkan, gitu, membangun oknum-oknum tersebut tidak percaya dengan kebesaran bangsanya, tidak percaya dengan pemerintahnya, ulamanya sampai kepada tni forum-nya Bila mana ini sudah terjadi, tunggu saja. Indonesia bisa dibagi 9, bisa dijek bagi 6, bisa dibagi 3 bisa dibagi 2 wahai bangsaku yang kebakar relakah negerimu terpecah belah ya! jaga kesakian bangsa silah itu untuk menjadi benteng-benteng kita dulu jangan kecewakan para pendiri bangsa, bangsa ini jangan sampai para beliau yang sudah menegakkan merah ini kecewa di dalam kuburnya karena melihat bangsa ini mudah dipecah telah Kapan kita akan membuat para beliau beliau itu senang di alam bakanya, bangga terhadap bangsanya yang teguh kuat dan sebagainya? Melihat-lihat kami-kami ini, apa yang terjadi? Apabila yang telah diperjuangkan para beliau kita berantakan, malu bagi para beliau di hadapan bagi Nabiulloh saw. malukan para beliau dihadapan Allah ya. jaga keras ya. buktikan kalau tidak kalang persatuan, kalang keukuhan Partai boleh banyak Indonesia cuma bendera boleh banyak merah putih cuma Pertahankanlah itu itu benteng-benteng daripada ketahanan nasional dan stabilitas nasional pundak kalian tanggung jawab terutama generasi-generasi muda persiapkanlah penerus daripada perjuangan sesepuh-sesepuh yang belum tuntas persiapkan diri kalian untuk bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa lebih-lebih nanti selain cocah belah otak kita dikotori dengan apa narkoba itu sudah banyak yang tahu tapi tujuan utamanya apa kategori Indonesia ini orangnya orang cerdas luar biasa tapi mengapa narkoba berkembang berkembang untuk mematikan generasi kita ke depan, tidak bisa menjawab tantangan umat, tantangan bangsa, membangun bangsa ini maka supaya sarafnya rusak, sarafnya bisa dirusak, sehingga tidak mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa bila kalian mengerti dan saja Bentengilah kami semuanya ini, jangan sampai generasi generasi ini memalukan para lembur pendiri bangsa ini yang menegakkan terutama. Panca. Wassalamualaikum ya. warahmatullah